Waktunya vaksin guys Vaksinasi Vaksinasi, Vaksinasi. Vaksinasi. Tak, Takut oh. gak lu? Takut gak? Enggak Enggak Enggak Vaksin Bos, Vaksin Vaksin Gung? Iya Emang berani? Emang berani? sudah <laughs> disiapkan fisiknya Nah Mari kita semuanya menjaga kesehatan ya Untuk mengantisipasi Covid? Covid-19 COVID COVID Jadi kita melakukan Vaksin untuk Mempertebal tubuh kita ya Sebelum <laughs> Vaksin diambil ATP nya <SIL bean eye> <SILIMANTAIN> <SILENCIA> hai, sore bersama saya di hai, di channel ya, Gus Kegiatan apa hai, Kegiatan apa? Ini kegiatan hai, hai, kegiatan hai, hai, hai, vaksinasi, vaksinasi ya harus ada ini lansia makanya yang ini lansia semua nih <tuk menikian> ini lansia mau divaksin ini lansia mau divaksin <tuk menikian> <tuk menikian> udah sembuhkan dia nih, itu cuma jarumnya potong dah. ini anaknya ya dua ya, anaknya. istrinya mana mas? mas istrinya mana istrinya? oh sudah Nah guys. Ini si darah gua rendah banget. 118 per 70 karena banyak begadang katanya vaksin nah, pertama Agung Sedayu Agung Sedayu Agung Sedayu Wow. ada bunyinya guys. bilang ada bunyinya guys. Per pinna già già amore che non mi dà niente